pertama-tama sebagai pemerintah desa ini saya sampaikan bahwa bahwasanya secara administrasi ya dusun parambingrung dusun birah -bira, itu sudah tercatat sudah puluhan tahun yang lalu sudah tercatat sebagai dusun eh, dan di dan dia masuk di eh, desa gunung silano ya yang kemudian eh, beberapa tahun puluhan tahun yang lalu ya kampung ini para bengrom bira, bira ini dibuka oleh Panglima TNI ya, yang kemudian bersama dengan jajarannya ke bawah yang kemudian dibuka oleh Bupati pada saat itu Raja Milo, orang-orang eh, bentrok ini masih ingat, iya, masih ingat, dan sampai terbentuk yang namanya dusun. Nah, tidak pernah ada komplain-komplain kenapa bupati membuka jalan masuk. Kenapa? Eh, eh, apa panglima TNI masuk? Iya, karena tei ini mengetahui bahwa parang Dendro ini dihuni oleh pejuang 45 ya. dihuni dan situ lahir ya. lahirnya pejuang 45 itu di parang Dendro dan dibuktikan dibangunnya monumen yang ada di 45 nah, disini oleh karena itu kami sebagai eh, pemerintah desa yang sekarang ini mencoba ya mencoba mengundang ya termasuk baru satu langkah ini adalah bagaimana supaya ada listrik masuk untuk bagaimana kedepannya untuk apa namanya demi kebaikan eh, demi majunya orang pemerintah dengan tidak art artinya bagaimana melestarikan hutan-hutan eh, di sana, iya, yang kemudian di sana potensi juga wisata hutan, iya. Sekarang kalau kita mau mau narik keluar ini orang Baran ya tidak bisa karena memang dia tanah kelahirannya dia lebih baik mati di sana. Ya tim baru, lebih itu di sana. Iya. Iya, gerak saja, iya, tikus saja, geras saja, yang yang lahir di situ kita tarik keluar, dia pasti kembali. Ya, ini apalagi ini yang namanya manusia kita punya akal dan sebagianya saya undang kepala dinas ke memang saya mau bawa ke sana Iya, kenyataannya jangan sampai hanya yang dibawa menyampaikan bahwa bukan yang ada di sana itu pulang tara yang tidak bisa dibuka hanya omongan-omongan ke atas Iya, dan ke atas itu penyampaian-penyampaian yang tidak berjumlah. Ya, ya. Oleh karena itu, saya ingin nantinya kepala dinas kehutanan turun tangan di lapangan. Iya, dan saya ingin sampaikan ke kementerian bahwa kepala dinas kehutanan ini tidak harus, harus tidak turun. turun ya. Ya, nah, harus turun di lapangan Iya, iya jadi uh, itu masalah jadi bukannya saya pemerintah desa ini ingin membuka hutan di sana tapi saya cita-cita saya ini hutan. Ya. hutan di sana itu lestari bagaimana caranya masukkan listrik sehingga masyarakat para denor, bisa nonton televisi bisa melihat informasi mana yang terbaik sehingga orang-orang dengung bisa bekerja di Alfamar bekerja di lain-lain sehingga dia tidak memperluas wilayah pertanian karena sudah ada pekerjaan lain iya ya, nah, ya, jadi ya. memang kebutuhan yang mendesak hari ini adalah listrik Ya, karena itu adalah yang utama karena dia tidak bisa melihat informasi-informasi di luar sana. <laughs> ya. Makanya kepala dinas ini harus turun. Ya. saya katakan saya lebih baik keluar jadi kepala desa kalau tidak di ini karena inilah sumber manusia kita merdeka. Oh. Makanya saya ingin sampaikan, seandainya ada Pak Jokowi di depan saya, bahkan saya akan mengatakan bahwa eh, lebih baik dia dikeluarkan daripada di Indonesia kalau dia tidak menikmati yang namanya kemungkinan nah itu jadi mungkin itu jadi saya berterima kasih kedatangan bagaimana kedatangan ibu dan bapak ini bagaimana kita komunikasi untuk mudah-mudahan inilah yang membawa angin segar bagi kita penyambung sampai selanjutnya jadi membawa angin segar demi teranya barang bendrom, demi untuk anak-anak barang bendrom, ya demi ya kebahagiaan orang-orang mikrok dan bira-bira Iya. -bira. Bira, bira. <tuh> jadi saya kira itu tidak ini hanya apa namanya menyampaikan bagaimana keadaan di sana selanjutnya kita bagaimana membincang-bincangkan duduk bersama ber membicarakan tentang ini untuk mencari jalan keluar yang terbaik saya kira itu sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. <tuh> Wabarakatuh. Oh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam mungkin saya buat ketemu ini pada saat kalau kita kembali dari klinik tidak ada teman Saya pertama-tama <tuh>. bersyukur sekali, terima kasih sudah diundang oleh. Yang kami hormati dan kami cintai, Bapak Kepala Desa Gunung Silanu, eh, mungkin perlu diberi apresiasi kepada Bapak Kepala Desa. Hmm. Kenapa begitu? Eh, terus terang, untuk Listrik Gunung Silanu, beliau sedang mengulas kepada kami juga kepada Menteri Hidupan, Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, Uh, saya juga selaku, saya langsung turun Pak Kepala Desa Karena kami uh, wakil dari pimpinan kami yang di Jakarta Kantor saya di, di Makassar, wilayah kerja, Sulawesi Selatan sama Sulawesi Barat yeah. Jadi nama kantor kami tadi sudah disebut, nanti ditanya apa itu BPKH? Karena yeah. ada itu BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji. Iya. Yeah. Nah, itu kalau kita jalan-jalan di, jalan ada mungkin ya BPKH, Balai Badan, badan Pengelola Keuangan Haji. Kalau kalau itu yang terkait kalau mau eh, Haji, Kita sebentar lagi mau orang eh, Haji, masih sekarang keluar terkeluar lain keluar satu. Kalau kami BPKK itu Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Namanya BPKH disingkat itu BPKH Wilayah 7 wilayah 7 kantor di Makassar tapi wilayah kerja Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat ya. kami wakil dari Kementerian di pelanjut dan Perhutanan di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat makanya dengan surat Bapak Kepala Desa kepimpinan kami kami atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehidupanan, saya atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehidupanan, menyampaikan salam hormat dan salam sayang dari pimpinan kami kepada masyarakat Desa Bunga Jilad. Waalaikumsalam. <handsalam> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Natural, Kepala Desa Gunung Kelangu, informasi Ibu Ani, uh, Kepala Desa Pak Cukri, dari Kadispus, uh, Pak Agung dari P30 34, uh, para aparat mungkin yang ada di sini yang saya tidak bisa sebutkan satu satu dan yang paling utama buat warga-warga Desa Gunung Kelangu. Saya mohon izin buka master tidak perlu saya, <laughs> saya cerita dulu Pak ya kronologis uh, proses uh, Uh, rencana melistriki jaringan listrik desa di desa gunung Silano. bulan Januari itu Pak desa Pak, bermohon ke kami Pak, Pak surat permohonannya masuk ke kami kemudian bulan Februari kami datang ke sini bersama-sama Pak uh, desa uh, tim UPT 30 kumbah juga pelan UPT 2 uh, datang survei desa seperti desanya seperti apa apakah cara teknis bisa kita listrik atau tidak kaya di UP2K Pak UP2K UP2K Sulawesi Selatan. UP2K itu unit pelaksana program tenaga listrik yang mengurusi tentang listrik desa. Jadi semua program-program listrik desa itu usulannya masuk ke kami kami akan datang mensurvey seperti apa desanya, secara teknis bisa diselesaikan atau tidak. Kemudian apakah ada kaitannya dengan masuk dalam kawasan hutan taman nasional ataupun apa atau, apapun yang mungkin membutuhkan perizinan. Kami akan bikin survei, bikin laporan, kemudian kami laporkan ke Pak Desa, ke pimpinan lebih tinggi Pak Bupati, untuk kemudian kita evaluasi bersama. Apakah desa ini kemudian bisa dilistriki atau tidak. Nah, uh, seperti tadi yang saya cerita bulan Januari, usulan promonan listrik desanya Desa Gunung Silangu, khususnya untuk dua dusun Bira-Bira dan Parang Bentong, uh, itu masuk bulan Januari, Pak. Bulan Februari akhirnya kami bisa datang survei langsung, meninjau seperti apa lokasinya. Secara teknis uh, kami uh, sudah survei, Pak. Bahkan kami sudah perkirakan, kalaupun nanti akan direstriki, titik panjang siangnya ada di mana saja. Kami sudah perkirakan, kami sudah menghitung kira-kira nanti jaringan tegang menengahnya berapa kilo, jaringan tegang rendahnya berapa, kita butuh gardu, sentrafo, berapa unit, seperti itu. Tapi kemudian kita evaluasi, baru kita sadari ternyata uh, desa uh, dusun ini, uh, begitu kita petakan, ternyata melintasi kawasan hutan. Nah ini yang kemudian kami informasikan ke Pak Bupati Jeneponto, uh, bulan April waktu itu kita evaluasi atau bulan Maret sekitaran Maret atau April kita evaluasi kita ingin bersama bahwa kita informasikan bahwa desa ini uh, melewati kawasan hutan dan itu koordinasi dengan dinas kehutanan dan BPKH uh, kemudian uh, pak desa juga uh, aktif juga cukup, berkirim surat ke Dinas Kehutana, ke BPKH, bahkan sampai ke Kementerian Kahela ak untuk uh, bermohon agar bisa dilistriki, bisa dilistriki. Dan Alhamdulillah, uh, koordinasi itu sampai ke kami juga, ke Bu ani ke saya, kita juga sudah koordinasi langsung membahas uh, seperti apa mekanisme yang akan kita lakukan. Karena uh, pada dasarnya kita bisa membangun, tapi kan ada aturan rambu-rambu juga, Pak, yang harus kita taati. Ini yang mungkin kita harus pahami bersama, uh, insya Allah semua bisa kita jalankan sesuai dengan prosedur, tidak melang, uh, melanggar undang-undang Karena listrik itu Pak bukan monumen ya, kita panjang baru kemudian ditinggalkan, enggak? ini listrik uh, continuity panjang Jadi kita bangun untuk dimanfaatkan uh, selamanya, jadi tentu akan ada proses pemanfaatan yang lama Makanya perlu koordinasi dengan uh, dinas-dinas terkait atau instansi-instansi terkait jadi uh, kami pada dasarnya uh, secara teknis sudah menyatakan bahwa oh ini bisa dibangun, ini bisa dibangun. Tinggal butuh koordinasi perizinan saja dan mudah-mudahan dengan bergeraknya langsung sampai ke kementerian, proses ini bisa lebih cepat, ya, proses lebih cepat. Bu Ani mudah-mudahan nanti ada koordinasi, nanti akan disampaikan juga seperti apa sih batasan-batasan aturannya, mungkin nanti kami ikut juga. Uh, bisa uh, memberikan tanggapan seperti apa nanti mekanisme yang akan kita lewati bersama. Intinya Bu uh, semangatnya tetap sama Pak Bapak ibu bahwa kita tidak uh, ingin kita ingin masyarakat yang ada di sini semua bisa menikmati listrik. PLN itu punya penugasan Pak, namanya PSO (Public Service Obligation) semua desa-desa dimanapun itu berada harus bisa segera menikmati listrik ini termasuk apa nanti di dusun Bira-bira uh, dan parang Binru itu harus segera bisa menikmati listrik nah, tinggal bagaimana prosesnya ada memang yang langsung bisa bangun karena tidak melewati kawasan-kawasan yang butuh perizinan tapi ada beberapa kawasan yang memang butuh perizinan Pak karena memang sudah diatur oleh perpres undang undang jelas aturan-aturan yang ada dan kalau kita men menabrak itu juga salah Pak kita jadi tinggal kita cari jalan tengah, seperti apa mekanismenya, supaya pembangunan listrik juga tetap bisa jalan, tapi undang-undang tetap bisa kita atasi. Ini yang butuh memang koordinasi. Nah justru uh, rukmahnya dengan ada forum seperti ini, saya akhirnya bisa koordinasi langsung dengan Bu Ani, bisa koordinasi dengan Kadisut, dan ini bisa jadi nanti ke depan menjadi role model kami kalau ketemu lokasi-lokasi yang melewati kawasan Pak ya jadi insya Allah tetap sama Bu tidak ada uh, istilahnya apa ya uh, menganak tirikan kok desa sana bisa di di desa kami enggak enggak Pak jadi tetap ada tetap ada upaya untuk bagaimana berlistrik kami datang ke sini semangatnya sama kok ya, ya kami kalau nggak datang atau Bu Ani nggak datang atau Pak Bisut nggak datang pasti tapi pentingnya kami datang semua karena memang menginginkan ini segera bisa terwujud ya jadi tolong juga dukung kami Pak nanti prosesnya seperti apa Uh, kita ikuti aturan-aturannya dan insya Allah dengan bahkan terlibatnya langsung uh, uh, dari pusat, Jakarta, Kementerian maupun uh, PLN sendiri. Ini prosesnya bisa berjalan lebih cepat, lebih lancar. Seperti itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Uh, sekali lagi saya mohon dukungannya, Bapak Ibu, semoga kita doa bersama juga ya Bu ya. Bapak, uh, semoga proses pembangunan kelistrikan uh, di Desa Gunung Silanu khususnya di dusun bira-bira dan parang denrong ini bisa segera terwujud. Ya saya punya visi tahun ini sudah bisa nonton rcnya ibu. Semoga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari Pak Agung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat pagi, selamat malam. Ya, selamat adisah dan selamat Bu ani. Dari ya. bap Bapak Dinas Kehutanan, ya, kita Bapak Bapak bisa, dan semua tokoh masyarakat yang hadir, seluruh warga dari Gunung Sinanok. Wajib eh, Pak, perkenalkan nama saya Leandra Agung. Saya bertugas di PLN UP374, dan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Harusnya nyala, ternyata kemungkinan ada gangguan di luar, Kementer. Tadi ada sempat petir. Saya takutnya justru kena peralatan kami, jadinya pada mudah-mudahan tidak ada, Pak, ya. Karena kalau kena peralatan kami juga lumayan, pak, cukup lama. <laughs> Mohon maaf, sedikit menarik. Ah, uh, di sini alhamdulillah. Kalau Pak Anca ini uh, sebagai Menteri PUPR-nya, pak, beliau sebagai apa uh, namanya pembangunannya. Kalau saya ini sebagai Menteri dalam negerinya lah ceritanya. Kami yang menjaga begitu beliau bangun, saya yang jaga dan insya Allah, uh, namanya PLN pak. Mohon maaf di sini pada saat semua jaringan sudah dibangun, itu bukan hanya satu hari, tuhan. Tapi insya Allah sampai kiamat, benar nggak? Ya kan? Sekali panjang, kan? Dipan apa? sekali tiang terpanjang itu digunakan insya Allah, sampai kiamat. Makanya, di sini kami saling berkoordinasi antara dinas kehutanan, BPK, dengan teman-teman supaya pembangunan dari jaringan listrik ini bisa berjalan dengan lancar. Karena jangan sampai uh, itu tadi disampaikan, kita toko saja, apa namanya peraturan yang ada, nanti sekian tahun baru ada yang uh, menyampaikan akhirnya ada kendala dan sebagainya di BIPEN kami harus berurusan dengan uh, apa namanya, masa hukum dan sebagainya nah, ini kita jaga semuanya supaya bisa berjalan semuanya dengan baik dan insya Allah, kalau dari segi PRN, insyaallah ya, dan Alhamdulillah kebanyakan informasi bahwa dusun dari Pantang Biro ya, sama bira-bira sudah masuk dalam rencana memang kalau sudah ada dari teman-teman dari uh, Dinas Kultan sudah memberikan loko Kami itu langsung bukan hanya pakai Avanza Pak Teman-teman itu bangunnya pakai Ferrari Pak Nari kenceng-kenceng Gaspol Reblok. ya. Gaspol Reblok Pak teman-teman Insya dan teman-teman pengalaman dari pembangunan pembangunan jarihan listrik desa Bukan hanya di lokasi ini sudah ribuan desa kami sudah bangun Ya, dan sini kami butuh supportnya dari bapak-bapak sekalian bapak-ibu sekalian teman-teman eh, eh, atau tim kami selama pembangunan dari jaringan listrik ini butuh support ya sebesar besarnya kepada bapak-ibu sekalian yang pertama mohon izin kami diberikan izin untuk melakukan eh, pengkasan pohon terus yang kedua kalau memang ada situ eh, tiang yang akan dipancang di rumah lahan warga kami diberikan izin Pak karena mohon maaf kadang itu uh, sisi desa yang uh, akan uh, dialiri listrik itu menggubugubu pingin jaringan cuman yang di sebelumnya begitu tim kami mau memancang ada penolakan mudah-mudahan tidak ada di sini ya mudah-mudahan dan makanya kami butuh support dari bapak ibu sekalian yang pertama masalah pemancangan yang kedua masalah apa namanya ruu kami bahasanya itu adalah uh, masalah pemangkasan pemotongan uh, pohon karena apa? Jaringan listrik PLN ini takut dua, eh sorry tiga. Pak. Yang pertama takut air, yang kedua takut pohon, yang ketiga takut binatang. Karena pak kalau kena pohon, kena air, kena apa namanya binatang, binatang sekarang ini pak. Itu yang menyebabkan Makanya di sini kalau masalah pohonnya sudah aman, masalah binatang syawaman, sisa kami ya eh, berdoa mudah-mudahan dengan turunnya air justru menjadi berkah lah, buat kami. Ya, di situlah, eh, mungkin kami sampaikan, dan di sini juga mungkin eh, saya memberikan eh, apa namanya sedikit penyampaian bahwa untuk nanti insya Allah dengan terbangunnya jaringan Lisdes di desa tira-tira, sah pantang bea domba ya, pantang Berang. di sini. Coba, mohon maaf, saya dari Jawa Timur, Pak. Jadi pantang <gulis> nah, Mohon maaf, ya kalau salah, salah penyampaian. Di sini kami sampaikan. Eh, Apabila jaringan sudah uh, terbangun ya, jaringannya sudah terbangun, nanti untuk permohonan pasang baru dan sebagainya silakan berkoordinasi dengan tim kami PLN. Dan mungkin di sini sedikit kami sampaikan bahwa untuk biaya-biaya penyambungan listrik ya, untuk usia pasang baru, daya 900 kami sedikit kami sampaikan itu rata-rata sekitar 843.000 ribu. Ya, daya sudah ratus. Nanti, uh, insya Allah, kalau sudah jaringan terbangun, tim kami PLN dari uh, tim WLP Jenik Untuk akan datang ke sini, akan membuka stand untuk bisa penyambungan dulu. Jangan sampai begitu pembangunan jaringan baru. Terus, ada yang biaya uh, yang uh, memanfaatkan di sini, akhirnya apa? Biayanya membengkak dan sebagainya. Di sini, kami sampaikan bahwa biaya penyambungan belum termasuk instalasi, belum termasuk SLO itu untuk daya sekitar, sekitar 843 dan insya Allah itu bapak-bapak sudah bermohon pasang baru tidak lama insya Allah baik lama itu dua hari insya Allah kamu bisa melakukan dan mudah-mudahan sekali lagi saya mohon supportnya dari ibu sekalian karena tidak ada artinya BNN yang bisa membangun dengan cepat kalau tanpa ada dukungan dari bapak-ibu sekalian sekali lagi saya mau izin untuk bisa dibangkas uh, pohon yang ada di depannya Terus, kalau memang ternyata posisi pohonnya di tengah-tengah, kami mau tunjuk, bisa ditebak dan juga izin untuk pemancangan dari tiangnya. Ya, mungkin itu saja, Pak, dari saya sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang salah dalam penyiapan. Terima kasih. Buat pihak saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.